Halo guys, apa kabarnya hari ini? Gimana? Sehat-sehat? Puasa gimana puasa? Udah mau kuartek apa nasi padang atau belum? Semoga jangan ya. Biar dapat banyak pahala gitu loh. Biar puasa ini tuh apa salahnya sih sebulan ini tuh berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Apapun itu harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik biar dapat banyak pahala. So langsung aja kita meluncur ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Langsung aja apalagi kalau bukan reaction, langsung meluncur ke videonya reaction. Oke okay, ini udah ada beberapa video ya yang udah gue tandain pastinya ya gue dapat bahannya dari Instagram. Ini Instagram gue, kalian boleh banget nih di follow akun gue biar gue jadi selebgram sekelas. Padil Jaidi selebgram selebgram bekasi itu siapa lagi ya kan anak stand up biar gue jadi selebgram ya pokoknya dah <SILENGALIDAN> <SILENGALIDAN> oke okay, langsung aja kita meluncur ke videonya ini ya videonya dari atas apa dari bawah nih enaknya nih dari bawah dulu kali ya langsung aja set bentar bentar ini selalu lupa saya ya pakai headphone biar suaranya nggak bocor <SILENGALIDAN> oke okay. Hmm, baru mulai aja bahasanya Udah saya sangat mengerti tuh Bahasa apa ini Kayak tulisan-tulisan Rusia gitu Kalau enggak Mana ya Vietnam gitu-gitu kali ya Tulisannya aneh banget soalnya anjar Ada apa nih Ada seorang cewek sedang self video Dan ada seorang cowok lagi makan Dia memegang botol Ini bukan maksudnya untuk Menggoda kalian-kalian lagi puasa buat makan ga? ini memang lucu aja videonya ini Makanya saya reaction Sumpah <SILENCIO> gua gak bisa berkata-kata lagi tuh Cowoknya lu mantep banget Cowoknya mantep banget <SILENCIO> Karena untuk wanita nih ya, terutama ya Jangan pernah ganggu orang yang lagi kelaparan Lagi makan Lagi marah Jangan diganggu, udah biarin aja Kenapa sih? Lu pikir kayak gitu lucu? Nggak, muka lu becek noh <laughs> Tolong ya untuk wanita-wanita yang ada di luar sana Cowoknya dijaga Tolong sekali nih ma. Tolong bener-bener Tolong sekali ya Dijaga cowoknya, ingat itu kita usah bacain komennya karena nggak ngerti pasti Next Upsnitch Untung ada Peter Parker Peter Parker Sungguh tak terduga <tuh> <tuh> <Anji>. <tuh> Ada kursi didudukin sama orang gendut Gue pikir bakalan jatuh ke belah dua gitu kursinya atau gimana? Ada Peter parkir. Ada Peter parkir. <laughs> Ini itu sini yang dia lagi lagi uh, Berhentiin kereta kalau nggak salah tuh itu atau nahan gedung ya lupa deh gue Ya pokoknya sin sin lagi. Menegangkan sekali lah itulah Cocok sama suasana kursinya Kursinya menegangkan sekali Kalau kursinya bisa terang itu Bang bang bang Udah bang tolong bang tolong bang. Nggak kuat bang Tolong Next Apalagi nih Hidup memang penuh rintangan Mama di belakang no Rasain noh. Tolong kalian mau hits, mau bikin video, mau bikin konten, mau bikin apapun itu terserah Gak ada masalah selama tidak mengganggu kenyamanan orang Tidak merugikan orang dan tidak merugikan diri sendiri Tapi kalau yang terakhir itu tidak merugikan diri sendiri ya terserah kalian sih sebenarnya Ya Tolong dilihat-lihatlah kalau mau bikin konten. Jangan sampai kayak gini, gitu. Akward banget, loh, mas-masnya. Akward banget, sumpah nih. Nih, hei, hei, hei, hei, ada satu komentar hei, hei, hei, hei, ini, ini. <laughs> Mama di belakang. No hei, hei, hei, hei, no Rasaino. Rasaino. <laughs> Itu rilet banget lagi anjir Gue pasti bakalan mikir gitu juga sih ibu, -ibu itu. itu no, no, rasain no, rasain lo, loh eh, Ini ngapain sih bocah banyak banget lagunya Pasti begitu dia ngomong tuh <laughs> Oke okay, next Hmm apalagi nih Kira-kira menurut kalian mana yang paling ganteng Yang mau buat dijadikan suami tinggal pilih nah, Coba kita ulang ya Lagunya lagu Armada lagi sengaja saya matiin, biar gak kena copyright ya. Kenapa wajahnya jadi kuning-kuning gitu? Semua sih ini normal tuh. Ini jadi kayak ada kuning-kuning gitu, gak sih? Tuh, kuning. Habis sih, pada ngapain ya? Ini lagi tuh kelihatan jelas banget. Kuning <tuh> yang ini kayak Saitama sih. Ini, ini nih. Habis ini. Nih nih kayak karakter anime Saitama anjir sekali tonjok mati meteor sarden meteor sarden Gak tuh meteor sarden lagunya mirip lagi Armada deh yang lagunya mirip lagi Armada deh yang apa sih ngaco-ngaco iya memang itu kayaknya lagu Armada terus dibeli di rightsnya mungkin sama orang luar ya nggak tahu juga sih gua Oke okay, next, hmm. alip bata apa nih alip bat alip alip babi katanya, boy boy tolonglah kalau punya mulut dijaga lah tolonglah kalau punya jari juga dijagalah Kalau Alif Bata benar gitu melodinya enak ini mah apa cu lebih bagus ada pengamen pakai bass betot gitu-gitu itu lebih bagus dibanding ini ini apa ada anjir anjir ini ngikutin Alif Bata ceritanya ya ditempel-tempel kertas di belakangnya apa sih anjir Alif bajingan. Oke okay, next Waduh ini sekte mana nih Selamat berakhir pekan Tuh captionnya Bentar, Biar nggak kena copyright cuy aja ini lagu metal Yang kalian lagi suka banget Ini tapi ini tuh Beda ini tuh sebenarnya Musiknya bukan musik metal Tapi kayak musik-musik timur gitu Musik-musik joget Yang di kampung-kampung di Manado Gitu-gitu kayaknya deh dan mereka kompak loh anjir Nggak pusing apa itu palanya ya Sumpah ini sekte apa anjir Yang tiga orang harus dimarahin tuh Kalau nggak headbang Oh yang ini Nggak headbang nggak. Suruh cabut aturan dia Merusak anjir Ah headbangnya cacat anjir Kalau yang ini no, mantep no. Ini bajunya sama lagi Kapelan do iya. <laughs> Semoga dipraktekin pas Hammer Sonic ntar Udah lewat tapi Hammer Sonic ya. Hammer Sonic sudah lewat. So, segitu aja videonya kali ini. Gimana menurut kalian? Mana yang paling menarik? Mana yang paling lucu? Mana yang paling enggak banget? Coba tulis di kolom komentar. Nanti kita balas-balasan komen. Jangan lupa di-like, comment subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Jangan lupa juga di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. script C. Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Gue Raffesti. Cabut cuaks